Sonet. Kembali lagi dengan kita, Mea, masalah yang, yang ada. Anda. Tetap bersama Mimi, Cindy, Assalamualaikum. juga Mbak Inka, Assalamualaikum. di episode kali ini kita akan membahas hmm. namanya persahabatan kali ini. Hmm. Tapi sebelum kita memulai meminta hmm. meng-share dari Mbak Inka, aku pengen tahu dulu. Hmm. Kalau menurut kamu, persahabatan itu apa sih? Buat aku, persahabatan itu yang susah, seneng, sama-sama. Terus kita punya chemistry yang sama, ngomong apa aja tuh rasanya nyambung gitu ya, enak gitu. Terus uh, saling membantu, saling mengkoreksi. Okay, okay. Um, apa namanya, ya enggak. Harus-harus uh, temen lama, bisa dari SD, apa? SMP atau bisa baru mm -hmm. ketemu, ketemu, bisa kamu ngerasa feel seperti kayaknya sepertinya. bisa gitu sih Mi, kayak ya. aku sama kamu. sahabat <laughs> <laughs> <Kita setiap sabarnya. laughs> Kan kita ketemunya gak dari lama, ya. gitu ya. kan? Ya. Aku juga punya loh, kita kan juga punya ya. Ya. Ya. kan teman ya. ya. dari SD, dari SMP, ya. Ya. Ya. segala macam ya kan? Ya. Ya. Ya. Terus uh, apa namanya? Ada juga yang aku juga punya teman Mi zaman dulu <laughs> ya karena kesukaannya aja sama kebanyakan yang kita terpaling mm -hmm. dan adalah sahabat kita itu ya mm -hmm. begitu kan sama kayak mm -hmm. aku kan, bahkan mm -hmm. juga persahabatan tuh buat mimi ya gitu, uh, dimulai awalnya dari satu kegiatan yang sama, mm -hmm. satu hobi, satu kesukaan, favorit mau benda mau kegiatan, nah dari situ tuh baru kan lihatlah ya, kita sama-samanya seperti hmm. yang Sidri tadi bilang kita gitu, hmm. ya, chemistrynya kita dapet saling hmm. curhat hmm. wah ini kok cocok ya hmm. makin nggak hmm. terpisahkan hmm. itu kan ya Mbak iya. tapi Mbak ya karena kita mau membahas mengenai persahabatan kali ini emang yang begitu Mbak dari sudut pandang spiritual itu. lah ya, oh. ya. Hmm. Benar, <laughs> maksudnya ya benar Mbak persahabatan <laughs> nggak yeah. seperti itukah hmm. ya sebenarnya kalau melihat sudut dengan sudut pandang spiritual, semua sah-sah aja sih jadi persahabatan apapun itu baik ya, artinya dengan definisi berbeda-beda tentang persahabatan kita indikatornya cuma satu sih selama saya tidak melanggar perintah Tuhan ya itu semua baik buat saya yang hmm. eh -eh. saya, akunya berarti yang ya. akunya, jadi Memang persahabatan itu adalah Yang hmm. membawa aku Mudah melaksanakan Tugas-tugas dari Tuhan Melaksanakan perintah-perintah dari Allah hmm. Itu Semua fan-fan aja jadi hmm. Misalnya pertemanan karena e, Dari e, susah senang sama aja hmm. e, Atau persahabatan hmm. karena sama-sama hmm. kegiatan sama hmm. atau Persahabatan karena hobi yang sama hmm. Hmm, Persahabatan karena Punya suami di kantor yang sama, itu kan hmm. semua bisa ya. Iya. Sebenarnya, ee, gak masalah. Hmm. Sepanjang kita bisa mau e, menjalankan e, perintah Tuhan dan Rasulnya. Jadi, e, itu sebenarnya yang, yang perlu kita pahami. Hmm. Jadi, indikator persahabatan itu kembali lagi, kalau ingin Uh, persahabatan yang senang-senang saja hmm. itu bisa juga, hmm. ya kan? Ada misalnya yang maunya cuma senang-senang aja, susahnya enggak kayak Cindy itu hmm. bisa aja. Hmm. Jadi persahabatan ini tergantung kita, hmm. Relatif, hmm. Banget relatif banget ya. ya. Relatif relatif banget, ya. Banget, ya. Kalau misalnya aku punya sahabat nih, hmm. yang mana uh, udah lama gitu ya, tapi dia masih senang dunia malam gitu. Nah. Terus main-main mm -mm, main, mm, mm. ya, iya. Aku harus menasehati apa gimana sih sebagai sahabat Sebenarnya. tuh aku mesti gimana, aku mesti, kan aku sayang ya sama nah, dia nah. Gitu. Jadi maksudnya menurut Cindy itu gak benar gitu perilakunya hmm, oh, kok, karena Sebagai kan, sahabat, Cindy ya, karena sebagai kan, sahabat Karena kan kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang itu kan ada alasan tertentu mm -mm. Kalau Cindy mau ngingetin berarti kan menurut Cindy itu kan yeah. gak baik yeah. Yeah. Uh, iya, iya, jadi, begitu iya, begitu jadinya. Oh, jadi, menurut Cindy, itu dia kurang baik. gitu. Maksudnya, mm -hmm. uh, itu kegiatan yang kalau terus-terusan tuh gak bagus gitu. Iya, buat Cindy kan, ya, namanya sahabat gitu, gitu ya, Mbak. Gitu. Ya, melihat temen yang melakukan yang menurut Cindy yang dia lakukan itu kok di luar mm -hmm. koridor. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, aku tuh mesti gimana sih? Aku menasehati dia, oh, aku kasih tahu atau yeah. menasih, gimana gitu ya? Yeah. Mm -hmm. Sebagai sahabat, yeah, ha -ha. Ha -ha. nah, itu memang. Uh, perkataan sahabat nih kadang-kadang mengganggu kita hmm. Mengganggu, mengganggu kita dalam arti Kita jadi suka intervensi terhadap kehidupan teman kita Gitu ya Mbak? Iya Tanpa kita sadari sebenarnya, karena kan kita niatnya pasti baik ya Bukan niat jahat, nah hmm. Namun tanpa disadari kita intervensi, nah Akibat dari kita intervensi, hmm. kita bisa melukai hatinya uh. Kita bisa oh, menyakiti ya. dia, kita hmm. juga Jadi bisa ya. uh, ter uh, terperangkap dalam hawa nafsu kita. Wow. Itu. sementara kita berpikir, kita ber, berbuat, berbuat baik, baik. ibadah, hmm. tapi buat dia sangat mengganggu. Nah ini akan sulit sekali kita menjadi sahabat yang baik. Jadi kalau menurut aku hmm. sebenarnya uh, tentang persahabatan Itu. adalah How to menjadi sahabat yang baik hmm. Gimana ya uh, Jadi, ya Kita harus tahu banget kan oh, sih, mm, ini pegang dari sini Iya, dari sini aja mm -hmm. Temen main gitu, masih dianggap kita sering main Kita mau nasihatin, jangan yeah. main terus lah gitu. Atau, mm -hmm. ada yeah. juga kan mbak, kita berteman Banyak saya lebih dari mm -hmm. 2-3 orang Tapi antara satu sama, sama lain Akhirnya saling ngomongin. Nah itu kan juga kan dalam yeah. uh, konteks pembenaran bahwa kan gue ngasih tau dia biar dia mm. nggak salah. Nah, Sama mm. sebenernya kita gitu. Nah itu, oh, itu tuh, karena, itu. karena, hmm. karena uh, perkataan tentang persahabatan ini kadang-kadang, bukan kadang seringkali membuat kita intervensi. Karena merasa sahabat. Karena merasa yang sahabat yang dan kita merasa perlu gitu. Padahal hmm. Hmm. Sahabat yang baik itu bukan seperti itu Sahabat nah. yang baik itu kan harusnya Yang membuat sahabat kita tuh Tenang hmm. bersama kita hmm. Mau curhat tuh dia mau seneng Jadi dia mau nanya apa-apa sama kita Gitu hmm. Atau dia mau melakukan apa-apa Dia tahu uh, bahwa ini uh, Gak benar gitu hmm. Jadi dia Ngerti gitu bahwa dia gak akan melakukan itu Karena dia tahu yang benar tuh gini Tapi bukan karena masa kita tapi karena hmm. lebih melihat hmm. perilaku kita. Mm. Melakukan perilaku ya, Mbak. Iya. Jadi, <laughs> yang baik. Iya. iya menjadi sahabat yang mm -mm. baik. jadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu kalau Mimi bisa rasain gitu yang Mbak bilang, itu tuh lebih kayak kita memaklumi apa yang dia suka atau gitu Mbak. Uh, Mbak. Kita mauin apa dulu? Hmm. Kita mau apa dulu? Iya. Kalau kita tahu kita mau apa dalam persahabatan ini persahabatan yang apa? Uh -huh. Karena persahabatan misalnya ada, ada dua ya, kalau kita peras gitulah cuma dua uh -huh. ya. Satu persahabatan yang menyenangkan dunia kita, uh -huh. ada persahabatan yang menyenangkan dunia kita dan bisa persahabatan ini berlanjut hingga di alam keabadian. Uh -huh. Nah kita mau yang mana? Kalau persahabatan yang menyenangkan uh -huh. dunia. Uh -huh ya tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama gak ada hubungannya sama hmm. Tuhan gak ada hubungannya sama akhirat hubungannya cuma sama anak hubungannya sama hobi. uang sama hobi, hobi sama biar sehat hmm. sama kerja gak ada yang namanya ini karena keinginan Tuhan karena melaksanakan perintah-perintah Tuhan hmm. karena tugas dari Tuhan itu gak ada hmm. Ilihnya, dunia, hmm. Dan sama-sama senang, kan? Sama -sama kan hobinya sama, sama <tuk> e, Kegiatannya di sama, <tuk> tapi ketika Tuhan yang nggak ada, ya tentu persahabatan ini hanya sebatas di dunia <tuk> ya, <tuk> kan? ada Ini ya. yang semua sama-sama melakukan e, kegiatan yang baik ya <tuk> Kan ada lagi persahabatan yang justru mengajak kita ke pembangunan <tuk> gitu <tuk> Ya, ya kan, iya. kan ada. Mm -hmm. Makanya ada mm -hmm. orang yang yang tadinya baik, dia jadi sahabatan, akhirnya dia narkoba. Mm -hmm. Lalu dia jadi mabuk-mabukannya. Yeah, ya, nah, Tapi persahabatan kan? juga. Mm -hmm. nah, Cuma jadi membawa kita kemudian. Iya. Ini kalau itu kan tentunya sudah tidak di dalam kategori yang kita diskusikan mm -hmm. sekarang. Mm -hmm. Yang kita diskusikan adalah persahabatan yang membuat kita enak, tetapi itu ada dua loh gitu hmm. bukan yang untuk bukan tapi ini nah, membuat kita nyaman apa hmm. ada dua loh satu yang untuk nah, eh, kesenangan nah, hanya di dunia ya. persambatannya lalu yang kedua yang persahabatan ini berlanjut hingga ke akhirat, akhirat. Nah. tentunya mau yang itu ya, ya. mau itu yang mana itu. gitu mau yang sampai akhirnya akhir itu gimana tuh jadinya hmm. ya ini? karena kalau untuk dunia bisa saja misalnya kan eh apa namanya kita misalnya kegiatannya apa hobinya apa kita misalnya hobinya orang uh, kita <laughs> mm, makan orang deh apa? gitu ya kuliner, makan, gitu, yang gitu, yang gitu kuliner ya. kuliner oh, yuk ya. kita kuliner yumi jadi setiap hari kegiatannya cuma kuliner mm -hmm. setiap hari itu kerjanya kuliner mm -hmm. di Instagram di mana-mana sosmed kerjanya di foto itu adalah kita kuliner, kuliner. terus mm -hmm. Mm -hmm. ya kan mm -hmm. Nah, kadang-kadang orang ada bilang gini, kan kalau urusan agama, urusan uh, pribadi, gitu, nggak hmm. perlu di sounding keluar. Hmm. Tapi dengan kegiatan seseorang, hmm. kita bisa melihat hmm. dia ini arahnya kemana. Prioritasnya. Prioritasnya. Hmm. Nah, tentunya kita kan pengen hidup itu seimbang. Iya hmm. kan? Hmm. Hidup seimbang. Nah, nanti kita lihat, ee... Uh, kalau kita tiap hari melakukan kegiatan yang sama betapa banyak aturan-aturan hmm. uh, Allah dalam Al-Quran yang enggak kita kerjain hmm. kan kita hidup bukan untuk makan, iya. tidur, bukan. Kerja, bukan. makan ya. tidur, kerja makan, tidur, kerja, olahraga makan, tidur, kan kita enggak kita iya. kan disuruh uh, sama Allah tuh kan sabar ketika ditimpa musibah hmm. memaafkan ketika dizolimi orang hmm. tidak bergunjing hmm. Tidak zolim, uh, lalu uh, Tidak hidup seimbang, lalu mencari jalan supaya kamu menjadi takwa, tolong menolonglah dalam ketakwaan, itu banyak banget, silaturahmi, berbuat baik, nah begitu banyaknya tugas, berbakti kepada orang tua, aku sebagai iya, istri, Iya tugas istri tugas, tugas uh -huh. istri suami sedekah uh -huh. betapa banyaknya orang mengeluarkan uang uh -huh. Hanya untuk, untuk... memberi barang-barang hobi uh -huh. yang mahal loh puluhan uh -huh. juta loh uh -huh. tapi untuk sedekah Allah membantu menegakkan agama Tuhan susah banget uh -huh. nah ini kan pertemanan yang mau yang mana yang mana kan kita harus memilih kita yang harus milih ya Mbak kita yang ya. harus memilih, artinya bukan memilih orangnya oke okay. saya mau yeah. berteman, pertemanan saya mau seperti apa kan mm, aku ya aku. aku, jadi kita tidak juga memaksa orang untuk mm. mengikuti kita mm -hmm. kita tetap bisa kok berteman sama dia sama siapapun sama gitu, siapapun ya? kita sama siapapun mm. jadi kita juga yang penting itu kitanya menjadi Eh, sahabat yang dengan dengan adanya teman yang begini hmm, teman yang begitu hmm, hmm. kita harus menjadi eh uh, terbaik yang jadinya Iya ya, lagi terbaik iya yang... kalau kita hmm. menjadi momen terbaik pastinya kita jadi teman yang terbaik Kasih kalau teman terbaik iya. belum tentu momen terbaik seorang mukni ah, iya, gitu Pemimpin, ya ya, bangat dengan bangat harus beda ya misalnya, melihat dari eh, pertemanan contoh dari mamah aja gitu mm -mm. kan akan dari mm -mm. teman SMP, yeah, sd sd yeah. wah masih terus terusan tuh bahnya <laughs> masih iya <mati. laughs> ya, kayaknya yeah. tuh pengennya ya aku tuh nggak teman sd smp itu nggak yeah. kayak gitu yeah, gak ini, gitu mm -hmm. ternyata bukan kayak begitu juga ya Pak ya iya iya jadi memang coba kita ngerasa pertemanan mm -hmm. Oh, teman sampai tua gitu, tapi di dalam pertemanan itu kita saling menggunjingkan sesama teman. Kita saling memanipulasi, lalu nanti uh, apa gitu tentang uang? Pinjam meminjam, gak dibalikin, lalu lagi uh, apa namanya? bukan sensitif Mi, tapi hmm. kita tidak jadi mempunyai. susu, kok kok kita nggak jadi taat sih? Itu oh. dia. Ketikinnya kan harusnya kita kan, ya, kita kan harusnya dengan banyak teman yang Allah sajikan hmm. gitu, yang disodorin ke kita, hmm. kita kan harusnya semakin taat hmm. sama Tuhan hmm. gitu, semakin berbuat baik, ya, ya, semakin ya. memaafkan, ya. semakin tidak bergunjing nah, kalau mereka menggunjingkan kita itu nggak masalah buat kita hmm. kalau mereka kikir ya nggak masalah buat kita mereka gak setuju sama pendapat kita, nggak masalah buat kita. Yang masalah itu adalah ketika kita e, menyakiti dia. Nah, Dan jadi persahabatan masalah. itu menurut aku, persahabatan itu adalah persahabatan yang bisa membuat aku mendapatkan banyak ridho Allah. Hmm, ada sabar hmm. di situ. Eh, eh. Ridha Allah Kekulasi. kan, ketika aku memfasilitasi, memfasilitasi kebahagiaan teman-teman, hmm. ada kalanya misalnya teman kita nggak hmm. uh, mau main sama kita, hmm. dia mau mainnya sama dia, dia, dia, dia, hmm. kita nggak masalah selama teman kita bahagia hmm. dengan dia bermain yang di sana, kita senang. Kita tetap sayang, gitu. itulah mm -hmm. sahabat itulah sejati, sahabat. bukannya gini, oh, kok ngajak-ngajak aku sih, kok ngajak-ngajak aku sih, gitu. ya. kan tidak itu. begitu, itulah hmm. sahabat yang baik itu hmm. memfasilitasi bagaimana supaya sahabat eh, kita itu memfasilitasi kesenangan dia, bukan hmm. ketidaktaatan dia ya, mm -mm. tapi mm -mm kesenangannya dia, ya. kalau dia senang begini ya sudah, uh -huh. misalnya kita kasih makanan nih, uh -huh. terus dia bilang karena dia merasa teman dekat, dia bilang Sin, thank you ya tapi sebenarnya makanan lo tuh gue kurang suka, jadi gue kasih aja mbak belakang maaf ya, kita, iya gak apa-apa gak masalah, pokoknya semua tuh gak ada yang membuat kita jadi tersinggung marah, artinya kita membuat kita jadi semakin banyak peluang-peluang uh, untuk menjalankan ketaatan ketaatan pada Tuhan Balik lagi ke dan iya. bagaimana kita punya teman-teman iya. kesadaran itu, Betul. sehingga kita bisa jadi sahabat sama siapapun sebetulnya ya <laughs> Iya, jadi buat kita, yeah. teman kita tuh yeah. semua baik menurut kita, mm -hmm. ya. kalau dia ngejahatin, kalau misalnya gini, mm -hmm. teman tuh buat kita semua baik, kalau kita ingin menjadi sahabat yang mm -hmm. uh, mudah taat ya, mm -hmm. nah, kita, buat kita semua sahabat baik. Lalu ketika sahabat itu menggujingkan, menzolimi kita buat kita, dia sahabat baik banget. banget. Justru, <laughs> iya, baik banget, Sampai karena ya. dia memberikan pahala-pahalanya kepada kita. Transi. Kenapa ya kita stres gitu? Iya, iya. Iya hmm. ya kan? Jadi nggak ada Sampai teman yang nggak iya, iya. baik. Pada intinya itu ya? Iya. itu ya. Makanya kita jadi bisa menaksanakan persahabatan-persahabatan yang kita nggak terhasut di dalamnya, kita bisa tetap Itu. hidup seimbang kan hmm. bukan berarti kita nggak main, kita hmm. main tetapi hmm. kita tetap hidup ini harus seimbang hmm. gitu. bukan berarti kita punya anak, misalnya kita punya anak hmm. sudah menikah hmm. lalu, jadinya saya kan nggak ada kerjaan di rumah, jadi saya ini, oh nggak gitu hmm. pokoknya selama hayat di kandung badan, tugas sebagai seorang ibu Seorang bapak hmm. itu melekat Terus. di kita, ya. jadi nggak ada. Oh, dia udah sama ini, jadi suaminya yang ngurusin. Ya, enggak, kita tetap ada tugas-tugasnya. Walaupun hmm. konteksnya sudah berubah, hmm. gitu. Hmm. gitu hmm. ternyata <laughs> balik lagi ke situ. dulu, hmm. Iya, hmm. ke persahabatannya, persahabatannya persahabatan, kita? Mau yang kesenangan, kesenangan, dunia, dunia atau, dunia atau aja, mau sampai atau tapi itu ya. untuk aku ya. seorang, tidak ya. bisa iya. punya teman. Yuk kita punya temenan gitu, eh, pokoknya kita ya tujuan teman-teman nggak, nggak bisa. Gitu ya, nggak. Iya, kita diri sendiri, -sendiri iya. lagi. Oke, okay, nanti bisa bisok sedih yeah. Jadi ya. bukan mencari persahabatan bukan yang... Dari teman orang yang temen yang baik ya mbak, semua. Tapi ada, aku bukan, aja dulu. Bukan mencari persahabatan yang saling tolong-menolong. Bukan gitu bukan ya jadinya. Saling membantu, bukan. Tetapi... Bukan. Persahabatan yang saya membantu, membantu, membantu, membantu. Kalau mereka enggak saling. saling membantu ke saya, emang enggak masalah. Iya, tapi akunya jadi aku tolong menolong, menolong, menolong, -nya. Menolong, menolong, dan menolong. Akunya aku. membantu, hmm. membantu, memahami, memahami. Aku. Jadi enggak gini. Ayo, kita kan udah sama-sama tua, hmm. kita di WA Group harus, harus saling menghargai okay, Saling gitu, menghargai, ya? enggak, hmm. akan kesulitan untuk terjadi persahabatan yang oh, tanpa <laughs> eh, perdebatan hmm. ya. Karena ada ekspektasi Iya, aku oh, udah begini, udah iya. gitu. Tidak ya. menyadari itu, bahwa hidup untuk diuji, kan Hmm, hmm. Nah, kan kita kalau misalnya tadi yang kamu tanyain aja, hmm. Yassin, hmm. kita mau Memberitahu temen Aha. aja, sebenarnya gak usah dikasih tahu ya, mm -hmm. <tuh> gak orang, orang yang spesialis gak mm -hmm. bisa tahu. Dan dia ya, sudah tahu pasti. pasti. dan justru kalau kita gak kasih tahu, kita cukup mendengarkan dengan baik. Mm -hmm. Ini makanya manajer. Ini nyaman. Juga. Jadi kita manajer ya? betul. Hmm. Ya, Be memang kan kalau buat ibadah kan Tuhan juga gak, Tuhan aja tidak menghakimi. <tuh yeah. Tuhan kan <tuh mengasih memberi pilihan. Jadi memang kita juga harusnya begitu. Jadi Sementara jadi sekarang bener. udah clear ya bahwa ya, Ayo kita cari ya, persahabatan Lalu persahabatan itu bukan berarti kita membangun persahabatan Tetapi aku harus menjadi sahabat yang diridoi Allah Terhadap siapapun Iya Nah kalau kayak gitu aja kita terhindar dari uh, uh, Apa ya memilih-milah teman hmm. Hmm. mana yang ini mana hmm. yang, yang itu enggak yang, yang ini juga nggak nah, ada buat kita semua manusia sama, sama enak banget. Enak. <laughs> enak jadi sahabat sejati itu aku nya aku nya buat aku itu buat aku. <laughs> aku jadi bukan saling tolong menolong <hih>, kawin nah tapi Sekarang benar aku. ya kita di apa persepsi tentang persahabatan itu ya sekarang Mimi sama Cindy bisa nggak ngerasain kalau kita bersepuluh, mm -hmm. lalu semua orang persepsinya kayak gitu sama tadi. Oh, enak, nah enak. itu baru kesabatan mm -hmm. yang diridhoi Allah, karena semuanya hmm. tuju, iya karena tujuannya sama, tujuannya selaras dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia, baru itu Allah ridho. Jadi, Jadi pada persahabatan seperti itu tidak mungkin ada saling menggunjing, iya, tidak iya. mungkin ada yang saling uh, apa namanya merugikan, iya. menyakiti, iya, nggak iya. mungkin. Karena menjaga ya, diri sendiri. Iya hmm. sama-sama. Karena mau ya memaklumi. Hmm. memaklumi. Hmm. Wih, luar biasa hmm. ya ternyata <laughs> sahabat dari sudut pandang spiritual. Beda hmm. banget sama sahabat <laughs> dari per sama tadi persahabatan versi kita. Jadi gimana kalau kita harus cari teman yang baik kasian, kasihan itu kan eh, teman baik teman buruk akhirnya nanti jadi tergantung referensi yang kita punya. Tapi ini jadi, nah, jadi nah, begitu. Jadi membedain beda. Tergantung dari ah segala macam lah itu barometernya suka-suka kita. Ya kebenaran lingkungan ya. Pantas jadi teman aku yang tidak pantas gitu kan sih. Nah, nah, nah, nah. Iya, Tunggalan kebenaran lingkungan tentang persoabatan Iya Kalau sekarang kan kadang-kadang ada orang yang alergi ketika kita bicara spiritual Maunya main-main <tuk terselan> terus ya Kita kan juga nggak bisa bilang dia salah ya, dia bener juga Cuma masalah pilihan <tuk terselan> Mau apa ya. Kalau kita kalau kita kayak ibu kita sih masih nggak maksudnya masih panjang ya waktu hidupnya nggak apa-apa. Kalau kita menelurkan atau nanti sore mati kan kita yang rugi. Gimana? Ya, hmm, hmm. itu harus terbawa terus kan ya. hmm. hmm. hmm. berubah. Pintarnya. Iya. Hi, hmm, hmm. ya, ya, ya, hari ya. ini merubah paradigma aku tentang persahabatan. Bahagia. Hmm. Ya, ya, ya. ternyata aku, aku yang hmm. harus jadi sahabat dia aku memanfaatkan diri jadi seorang sahabat mm -hmm. yang bisa berada di teman-teman. lain itu nyaman. Mm -hmm. Kalau di dekat aku gitu mm -hmm. kan nyaman. Eh bonusnya. Bonus itu, itu aja dampak, aja. dampaknya ya, tapi uh, fokusnya adalah bagaimana aku bisa menjadi seorang mukmin yang baik. Seorang modal kepahamannya itu. Modal kepahaman itu. Jadi seorang mukmin yang baik Mat pasti pasti ya. ya, yang takwa ya. Mm -mm. Baik. Mm -mm. Baik. Mm -mm. teman yang sesuai dengan keinginan ya, Allah ya, Allah. ya, nah, ya. Memaklumi, membuat tidak, Allah. Mm -mm. tidak tidak menilai dan <laughs> uh, semua kegiatan dilakukan rasa yang dimiliki rasa kasih sayang rasa hmm. cinta hmm, gitu ya. kegiatan yang dilakukan hmm. uh, diskusi yang diadakan bersama-sama hmm itu landasannya hanya bagaimana caranya memudahkan ketaatan -keta keta -keta. pada Allah. Iya indah banget. <tuh> hmm, gitulah. Bagaimana Solmit? Apakah paradigma kamu sudah benar mengenai persahabatan? Sama langsung drop luntur seperti aku dan Cindy. <tuh> Karena bener-bener ya Sin? buat kita, oh my god, kita <tuh> <tuh> persahabatan kalau memang mau, mau kita bener-bener persahabatannya. Diri dari ternyata ya, seperti itu, hal uh -huh. Caranya, dan mulai semua mulai dari aku Bukan siapa-siapa, bukan temanku Iya, ya. aku baiklah, <tuh> <tuh> soalnya sahabatnya Mea Iya Mea ada di mana aja kakak ini? Ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Youtube pastinya Dan juga di Spotify Spotify, Spotify. Spotify bisa didengar dari mana aja betul memudahkan sambil nyupir, Kutuk -kutuk. sambil makan, sambil jogging pagi atau hmm. jalan pagi bisa. Baiklah <laughs> kita pamit undur dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Soulmate Mea sudah tahu kan kalau Mea Giveaway kita perpanjang sampai akhir bulan Februari ini. Dimana salah satu hadiahnya juga adalah buku Sentuhan Kalbu. Buku yang ditulis oleh Bapak Insinyur Permadi Ali Basya yang juga merupakan founder dari Majelis Mutiara Tauhid, Bandung. Buku ini berisi kultum-kultum yang sangat mengetarkan kamu gimana caranya kalian ikut Mia Giveaway? cukup subscribe, like and share postingan postingan di semua akun sosial medianya Mia. ditunggu